Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat Lesti Lovers Belovers dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Fatih TV Hadir untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Diawali dengan tentunya kabar spesial banget nih untuk warga kuno Alhamdulillah salah satu fanbase sudah mendapatkan mukenah yang lagi viral banget ya Ala Buda Lesti Memang keren banget Masya Allah Buda Lesti apa-apa saja tentunya selalu trending Kita makin bangga Begitu banyak tentunya dukungan di luar sana untuk Buda Lesti Mudah-mudahan tersahabat teh ya, sehat terus untuk kita semuanya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Bahwa Masya Allah bahagianya ketika mendapatkan produk-produk yang tentunya sama dengan bunda lastik kecil orang. kemudian juga untuk selanjutnya persahabat, disimak mengunggahan ke Arifi. Arifi ini baru saja persahabatnya mengunggah potret hari ini atau pagi ini persahabatnya Kak ngantar nganter Kak Sasha untuk pemotretan Masya Allah cantik banget nih Kak Sasha Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar Apapun yang dikerjakan hari ini untuk Kak masyaAllah Masya Allah, pokoknya saling mendoakan Buat orang-orang terdekatnya Bunda Lesti dan Papa Pilar Kemudian juga untuk berikutnya bersahabat Ini juga kabar yang lagi viral banget ya Soal Abah Jajang yang pengen sekali ketemu langsung dengan Bunda Lesti Kejaran Baru dilihatkan fotonya saja persahabat yang terlihat apa Jajang Tentunya sudah kepengen banget ketemu langsung Dengan Bunda Lesti Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya Bisa bertemu langsung dengan Bunda Lesti ya, Untuk apa Jajang sehat terus Mudah-mudahan Tentunya selalu dikelilingi oleh Orang-orang baik, amin Kemudian juga untuk berikutnya persahabat Disimak di story Alastor Bomen Ini mengunggah sebuah pertanyaan Persahabatnya ini pertanyaan dari salah satu fans konten rumpi dukun di tagdown sama pihak TV katanya ini mengenai acara TransTV kemarin tersabat yang sudah ditagdown di channel YouTube TransTV yang membawa nama Rizky Billar. Kita lihat tersabat ya diunggah oleh Lester Banki Singapura kemarin ini menginformasikan bahwa untuk video yang di up di channel youtube trans tv sudah di tag down kita lihat juga beberapa tanggapan komentar persahabat begitu banyak diberikan di antaranya dari akun instagram cahyati 882 ini sangat wajib dilaporkan karena sudah dengan jelas sebut nama ternyata sudah jelas sebut nama Rizky Bilar persahabat, ya dan tentunya trans tv pun ambil langkah untuk men down video tersebut namun kita lihat juga tanggapan lain dari Yunsi 12 takut dilaporin langsung di take down. bukannya tobat itu veneral sama gumai mulut lemes yang cewek tukang culit klop sudah katanya ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Nudel Trudis mengatakan semoga ada yang simpan untuk sebagai bukti yang dia sebut dengan jelas nama Bilar, ngatain Mokondo pula, pingin diseret si peramal itu warga Konoha persahabat ya tentunya kepingin sekali pengacara Rizky Bilar untuk melaporkan Hardi Gumai yang sudah menyebut nama Rizky Bilar, apalagi tentunya bilang sebagai Mokondo dan kita lihat juga persahabat komentar berikutnya dari akun andayani 9 Sudah jelas mereka takut diserbu Sama Leslar Force Ternyata nyali mereka ciut juga Terbukti ini kekompakan dari fans Yang luar biasa Mudah-mudahan sehat terus untuk kalian Untuk kita semuanya Mudah-mudahan selalu dijauhkan Dari orang yang tidak baik Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, kita simak di pastingan L2W satu jam yang lalu menginformasikan perolehan sementara voting SCTV Music Award 2023. Kali ini untuk voting Bunda Lesti memang kalah jauh dari Avan, persahabat ya Avan mendapatkan 131.375 votes, sedangkan Bunda Lesti mendapatkan 86.575 votes. Ini membuat warga Konoha pun bertanya-tanya, persahabat, ya. Dari ribuan hingga sampai ratusan secepat kilat, persahabat, ya. Kita lihat aja beberapa tanggapan dari fans. Di antaranya dari akun Instagram, SofianoskoreMQ mengatakan botnya terlalu kelihatan. Wow! Katanya botnya terlalu kelihatan, persahabat, ya. Kita lihat juga beberapa jawaban di situ dari akun I happy Movie sudah gitu fansnya ngaku paling murni like-nya tanpa boot Fansnya bilang sinetronnya lagi booming jadi tentunya wajar di media sosial katanya persahabat ada juga tanggapan dari akun Instagram Ning 6017 mengatakan voting via Instagram sekarang udah nggak sehat lagi sih My B juga tahu ini atau malah sengaja membiarkan hal seperti ini Coba kalau SCTV private akun selama voting Berlangsung gua sih yakin yang lain pada oleng semua tuh Karena Lesti pasti menang telak di semua kategori Ada juga persahabat agama lain Dari akun Instagram Lion 1205 mengatakan Dari awal lihat salah satu nominasi I smell something fishy Maafkan jadi seusun Tapi begitulah industri cukup tahu aja Katanya prasabatnya tetap optimis ya Semangat buktikan kekompakan kita Kita yakin Budalesi akan bisa Memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 tentunya akan memborong piala tiga sekaligus. Kita yakin Bismillah tetap optimis bersahabat untuk kita semuanya. Dan pasti juga kita masih menunggu cirikan hingga kabar terbaru lainnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.